guaดู <laughs> Guys babon nih guys jatuh oh. punya woi mantap bro <tap> Saudara, loh, tempat kemajuan kayak gini mungkin ada ada yang percaya ini. Kalau di sini banyak nilai babonnya, pakai umpan si raja babon. Itu pakai lumut biasa guys, lumutnya jangan yang terlalu tua, jangan terlalu muda. Ya, ini contohnya nih. Tanpa Essen, kami tanpa Essen, tanpa bahan campuran, jadi lum, pakai lumut asli. ya okay, teman-teman uh, tuh teman saya tuh enggak dirasa panas juga oke-oke okay, okay saja yang penting mendapatkan ikan nila babon saksikan terus teman-teman ya pokoknya amazing supportnya sungguh luar biasa cukanya teman saya dapat tuh kayaknya coba kita lihat apakah teman saya mendapatkan ikan nilainya gimana teman-teman kita saksikan sama-sama cuma kameranya agak jauh nih ya kameranya agak jauh jadi kurang begitu jelas wah ternyata teman saya strike juga tuh dapat ikan nila satu mantap dah mantap mantap mantap lanjutkan kawan kita coba lihat agak deketan dikit ikan nilainya wah itu udah dipegang awas oh, jangan sampai jatuh kawan lumayan tuh, ikan nilainya wah cuman masih abg nilainya ya waduh tapi nggak apa-apalah yang penting strike teman saya kayaknya kelihatannya gembira banget barusan dapat satu lumayan dah daripada enggak dapat sama sekali ya lumayan nila ABG juga yang penting tarikannya kawan ya Oke untuk lanjutannya siapa tahu saya juga mendapatkan ikan nila babonnya ya saksikan terus kelanjutannya okay? oke oke teman-teman saya strike nih strike strike strike wah mantap nih babon punya babon punya kawan-kawan wis -kawan. mantap dah merapat merapat merapat merapat kameranya merapat biar kelihatan ikannya lumayan nih waduh ukurannya gede banget nih Coba kita lihat sama-sama sebesar apakah? Wih, mantap guys, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Oke dah, saksikan terus kelanjutannya. Nah, di antaranya ini udah dapat nih, baru dapat satu tuh. Masih jauh perjalanan. teman-teman inilah hasil akhir kami mau pulang katanya tuh, wis mantap babon babon babon, lu uh, dapat banyak mantap, pokoknya spot andalan gak akan pernah ketinggalan kalah dengan yang lain. inilah tempat sarang nila babon mantap.